mundur-mundur panit para instruksi tidak munduran. Iya penonton yang siap uh. Satu. Tuh, siap. Satu, dua, teralu. Nah, eh, aku bisa bola. dua anak. Oh, Iya. Tekan diri. Iya. Si gini berambut. Yeah. Iya, <tik> Ay. Ay, ayo, Ay, ayo, Ay, ayo, yeah. yeah. oh, yeah. kontol <tik> <Kelimis, nyata selanokan. tik> <kubu> <tik> yang <kore>, iya, <nih>. iya, iya, anak ayam, kelimis atas alat tongkat, kupu, kubet, koreng, oh, budak oh, oh, oh, oh, oh, terus terus terus terus terus tepuk nah, tangan kemenangan pas tekan di ang orei bagar tanah eh tu sallallahu ala muhammad sallallahu kan mau shampo sekalian diangin ya wah iya ya. kalah di kanung si neng lain tuh kalah karena itu ciput ya arsa awas arsa Set, dona juar. Sayyina set. Panitia itu sayyina tukarkan di pagi itu tukur, tuh ayam uh, kene sir. Khusyuk banget, terhebat ya mah. Kati teng teng kan gitu. Tuh. Ya. Yeah. Pas. Retek. Kiki, awas! Kiki, ngarah penontonnya. Kau raja! Kau raja! wakas-wakas Iya, tanya, iya, iya. Hah, ya. itu semburu semburu itu, iya, iya, iya, ah. Ya. Ah, laur kalam kalam masih di kalam, tari kalam rim. Kalam, tah tanyanya. Ke kalam kalam rim rim rim. Aku malah ketemu sutoy manglari batur bisi calon menang. Tah. Tah, kalam hala mata. Nah. Wah. Kenapa lucu iya Iya. Yeah. Iya. Yeah. Apa nah. kehora lari batur lu main sebur bae. Rim rim eh uh, berani konsentrasi karena payung apa yun konsentrasi ke payung bisi batu naribu mau rusuh maulah terus umat nah sabur iya wow iya ah deh deh deh yeah. iya ah kalam kalam maulah rusuh kalam maulah batu racane maulah ah iya yeah. Pemimpin ini memang anak kan? antel genta, sok eh eh itu. Banyur, ah, berita. Iya, yeah, iya, yeah. terus-terus semangat, semangat. Ah, itu mau berangkat atau? Aku iya, iya, tuh. Eh, tahu, mau lah, udah gue banyur ke. Kalau antar ke, gitu. Ah iya sa ember sa ember tanya terus iya iya sen uh, eh siap-siap tenaga tre